termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online yang mungkin sudah membuat semua teman-teman kita galau hari ini yang hari ini sudah menjalani beberapa waktu ke depan atau mungkin sedang memasuki masa-masa jatuh tempo hari ini hidupnya sudah tak bergairah atau mungkin sudah merasa malu dari kehidupan nyata. Lantas kita mau kemana lagi? Kita harus hadapin satu persatu permasalahan hidup yang hari ini hadir dan datang di dalam kehidupan kita. Nah, untuk kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya. Biar aku lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi serta informasi kepada kalian terkait tentang permasalahan aplikasi pinjaman uang online. Oke, okay, hari ini aku pengen mengucapkan selamat kepada seluruh teman-teman yang mungkin sudah disebar data. Waduh, gimana nih bang ceritanya? Kenapa abang memberikan kami selamat? Ya Hari ini banyak pesan yang masuk ke kita itu tentang bang aku hari ini sudah disebar data. Bang hari ini banyak dari teman-teman aku yang nelfonin aku dan ngirimin WA bertanya-tanya tentang data yang mereka dapatkan. Bang hari ini data-data pribadiku serta foto-fotoku sudah diedit-edit bang. Ada yang katanya sedang open booking bang. Ada yang mungkin katanya sedang ini itu segala macam. Banyak banget ya. Dan selamat kepada semua teman-teman yang mungkin sudah disebar data. Sama aplikasi pinjol ilegal. Maka secara otomatis pula hutang di aplikasi tersebut fix lunas. Tidak perlu dibayar lagi. Loh kenapa seperti itu bang? Ini kan hutang kita. Kenapa bang seenaknya saja uh, menyampaikan video ini untuk tidak lagi membayar ya. Ternyata ya kalian harus tahu hari ini semua aplikasi-aplikasi pinjol yang mengancam menyebarkan data atau mungkin yang sudah menyebarkan data. Fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Yang tidak perlu dibayar lagi, ya, sesuai dengan perintah dari Pak Menkopol Polhukam RI, Pak Mahfud MD, menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya, salah satu cara untuk menutup aplikasi pinjol ilegal ini adalah dengan cara tidak lagi membayar biaya perpanjangan dan melunasi semua hutang-hutang di aplikasi mereka. Nah, bang. Nanti bagaimana bang, hitung-hitungan akhiratnya, hutang akan tetap menjadi hutang. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jika dibayarkan, mereka sudah melakukan penyebaran data. Ketika pengen dibayarkan, bunganya tinggi luar biasa. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tanyakan kepada ustad ustaz terdekat yang ada di kota kalian. Atau mungkin tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka agama yang ada di kota kalian. Ya, oke. Nah untuk menyikapi masalah yang seperti ini. Ya banyak ya hari ini aku udah ngedapetin tujuh pesan ya. Yang katanya sudah disebar data. Sudah dipermalukan ke sana dan kemari. Dan akhirnya memutuskan untuk mengurung diri. Di dalam kamar sendiri. Jadi makannya gimana ya. Apa pas jam makan akan keluar kamar. Atau mungkin hari ini. Banyak musan makanan pakai GoFood doang. <laughs> Oke okay lah ya, untuk kalian ya yang mungkin sedang mengalami masalah seperti ini, jangan mengurung diri. Jangan melarikan diri dan jangan menarik diri. Lah gimana bang enggak menarik diri? Hari ini aku udah malu banget ya. Hari ini yang mengalami masalah seperti itu bukan hanya kalian saja. Banyak yang sudah mengalami masalah seperti ini. Dan Alhamdulillah hari ini sudah semakin banyak teman-teman kita yang tersadarkan. Yang akhirnya memutuskan untuk berbenah dan mengupgrade diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah ketika yang lain bisa kenapa kita masih terus terlena dan terbawa suasana ketika memang sudah dipermalukan. Di fitnah ini itu segala macam. Jadi cobalah buat ya sebuah strategi. Hari ini aku bolak-balik menyampaikan pesan seperti ini. Supaya jangan ada lagi yang menjadi korban keganasan dari aplikasi pinjol. Karena memang permasalahan ini tak kunjung berakhir. Padahal permasalahannya kecil. Hari ini ketika kalian memang bisa menyiapkan mental ya. Ketika kalian bisa menanggapi ini dengan santai seperti di pantai. Maka semuanya akan selesai. Namun hari ini banyak yang masih baper. Banyak yang masih memelihara ketakutannya Banyak yang hari ini memelihara pemikiran-pemikiran negatif Bagaimana mungkin ya ketika kita belum bisa membuka diri kita sendiri Untuk menciptakan sesuatu yang baru termasuk di dalamnya pemikiran Bagaimana mungkin nasihat, motivasi, pengalaman, berbagi cerita bisa memotivasi kalian Kalau kalian masih tetap menutup rapat ya hati, dan perasaan serta pemikiran jadi cobalah untuk memilih waktu yang tepat ya untuk bisa mengkaji satu persatu, lalu kita putuskan ini dan itu bahwasannya aku harus berhasil untuk mengupgrade diri menjadi yang lebih baik lagi, aku harus berhenti untuk menjadi budak dari aplikasi, dan aku bakal gak akan berurusan lagi sama yang namanya pinjol lagi bisa, seperti itu kalau kalian memang sudah bisa seperti itu, insya Allah ya, pasti ada saja solusi dan rejeki untuk bisa menyelesaikan satu per satu permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Ingat ya, permasalahan hutang di aplikasi pinjol itu tidaklah besar. Bolak-balik, aku sudah sampaikan, yang memperbesar masalah ini adalah kalian sendiri, karena kita belum menyiapkan diri untuk bisa segera berbenah dan memperbaiki semua sisi yang ada di dalam diri kita sendiri jadi kalau seandainya kita ini mau ya kan dan untuk yang sudah disebar data ini ya khususnya yang mungkin sedang bergemuruh ya karena sudah menarik diri dan merasa dipermalukan dan akhirnya nggak mau lagi ikut arisan ya buat ibu-ibu banyak juga ternyata hari ini yang menjadi korban pinjol itu ibu-ibu rumah tangga Banyak ya Jadi ternyata yang mengenal pinjol ini Bukan hanya dari usia muda ya Usia 35 sampai dengan 40 ke atas Yang kategori dewasa menengah Banyak yang terjebak Bahkan yang di umur 50 ke atas Beberapa waktu yang lalu kita menerima pesan ya Di platform lain ya Bahwasannya dia mengaku hari ini Pertamanya memang ditipu dan yang kedua mereka ibu ini mengambil langkah gali lubang tutup lubang untuk menutupkan hutang yang lama. Aku pengen mengingatkan ya terkait tentang masalah hutang hari ini jangan pernah gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjol yang lain walaupun kalian sedang diarahkan oleh beberapa desk collection untuk minjol di aplikasi yang lain. Kan sering ya seperti itu ya. Yaudah, anda coba saja pinjam di aplikasi yang lain ya. Nanti kami akan bantu follow ini itu segala macam. Jangan, kenapa bang? Karena sudah pasti ada biaya-biaya tambahan yang akan kita bayarkan ketika kita berhasil meminjam uang dan itu akan menjadi beban di kedepan harinya. Jadi udahlah, bulatkan saja tekad ya. Kalau seandainya dari awal kita ini memang sudah mengetahui banyak informasi atau mungkin kita memang membulatkan diri untuk ah udah deh Mungkin gua terjebaknya di dua atau tiga aplikasi doang enggak mau nambah lagi mungkin masalahnya enggak akan serumit ini tapi ketika sudah terjebak di lima enam tujuh delapan sampai dengan 20 aplikasi pesan yang penagihan itu terakan terus ya dan kita akan selalu bertanya-tanya ini dari aplikasi apa sih sebenarnya dan lebih penting lagi Sebenarnya itu tidak perlu dikaji-kaji Karena mereka pun tidak mencantumkan mereka dari aplikasi apa yang melakukan penagihan itu Oke baik ya jadi udah cukup jelas ya Terkait masalah teman-teman yang mungkin sudah disebar data Selamat hutang kalian langsung lunas nggak usah dibayar lagi Sudah pasti itu adalah aplikasi Pijol Ilegal Apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi terkait tentang masalah denda dan bunga dan mereka masih terus memaksakan kalian untuk membayar sejumlah tagihan yang ada di aplikasi mereka maka gak usah dibayar lagi. Ya oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.